sayet sayet ini hmm, sayet ini apa sih ya lepas, lupa, lupa. lepas lupa, lupa. <laughs> tahu pun, tahu. <tuh> pun, lupanya, ya rahmat takpulah eh. takpulah tuh rahmat nih lepas tuh lepas tuh dia tak ada pergelangan tuh. eh Ayo Ayo Ayo Ayo busi aja tak enok tuh, <tuh>, <tuh> nembak Tapi ini nyambung. Ini sampai ini. Udah bisa ini kayu sini bang? kunci dah buka. buka. apa bang mau pakai kayu? tidak. Ya, sini? Udah, udah. Kalau macet, ready, ready. Ada dapat. Apa, apa, apa, Coba, coba, oh. coba dekatkan dulu dekatkan dari sebelah sana. Ini, Ini bantu buka sini dulu. Rere, rere, ke, situ. Tidak, tidak, tidak. Speednya ke situ. Ujungnya ujungnya. Oh itu, itu tak dulu. Oh, Rapat dulu kita ke situ. Eh, tiba, tunggu, dulu. tunggu Tunggu, tunggu, tunggu. Dia nak ke tu, di sini iya oh. yeah, karena miring itu. cepet cepet tuh ini pegang keluar tuh keluar itu duduk itu yang yang yang yang kita apa kata tuh coba coba coba si hidupkan. Pihar, pihar kita dari sini jangan-jangan naik naik naik naik naik naik Tunggu tunggu tunggu tunggu. Tunggu tunggu tunggu. tunggu, tunggu, tunggu. Indah, biarlah, biar pergi ya kalau apa. Sudah, Pak. Kame dari aku aja nanti foto, Pak. Ya. Aman dulu. Kakinya, Kakinya apa kaki itu, Mas? Dah. Masih sakit Masih sakit. lah Biar aja dia pelan-pelan dia pergi. Samara mari jangan, Pak. Sana, Bang, Bang. Jangan di sana, apa oh. sini. Mundur, mundur, mundur Mundur bang, bang Udah mati Kaki itu lepas ya deh? Udah, udah lepas Oh, kita gak diobat dulu ya Hah? Gak diobat dulu ini Bapak, kita gak, gak derat Iya Sama dokter hewannya tak diobat, bang? Enggak Cuma, Cuma ditengok Tidak ada, di ada, di ya. ada, ada luka Tidak oh, ada luka cuman nah, pergilah pergi nah pergilah pergi nah pergi hmm. sembuh dia, dia dia masih heran nengok ke kita agak jauh. Eh, jauh itu yang kubangkus itu jauh itu apa siapa itu tuh mati mati mati matikan mesin matikan ya, mesin That's simple. Yeah.